Pristel terjelas Jangan <SILENCALCAL surgeon> <SILENCAL standpoint> Iya iya iya, boleh boleh, boleh terus. <SILENCAL teenage makeup> <SILENCAL�> huh, <hunchab Lite> iya,